Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma e, lagi dengan saya Di channel Hobiltu 12 Tentunya e, seperti biasa teman-teman ya, Belum sebelumnya Teman-teman atau sahabat-sahabat Youtuber semuanya Dimanapun berada ya untuk Mengikuti ijazah-ijazah yang Disediakan di e, hob, Di channel Hobiltu 12 ini Silahkan subscribe terlebih dahulu terlebih dahulu ya agar bisa mengikuti ijazah-ijazah ilmu-ilmu hikmah yang disediakan di uh, channel hobil tu 12 eh uh, baiklah teman-teman uh, sahabat-sahabat youtuber semuanya uh, di video yang keempat uh, ini ya ini atas berdasarkan SMS yang masuk itu dari sahabat-sahabat semua atau teman-teman semuanya ya ini SMS teman-teman atau sahabat-sahabat uh, yang belum apa ya maksudnya itu? Uh, belum melihat video ini ya, maksudnya atau uh, belum melihat channel hobiltu itu ini ya? Kan gitu. Uh, Di sini ada beberapa sahabat atau beberapa teman itu yang meminta agar Mbah Nur itu memberikan atau membuat video uh, piranti. Untuk melancarkan usaha, gitu, atau bisa dibilang itu ya sejenis e, pelarisan lah, gitu ya. Nah, di sini biar nggak atau gimana kita bilang kan piranti ya, piranti usaha, atau piranti perdagangan, atau piranti untuk melancarkan usaha. Nah, di sini teman-teman, ini sahabat-sahabat semuanya ya, e, mungkin ini langsung aja. Silakan teman-teman itu mencari uang. Kalau menyediakan uang ya itu uang kertas, bisa uang 20.000, bisa itu 10.000, bisa itu 5.000, bisa 50.000 atau 100.000 yang penting, uang itu memiliki angka seri yang ganjil. Kan gitu, silahkan ya teman-teman, ini kalau untuk melihat angka seri yang ganjil ini teman-teman ya ini bisa dilihat di sini nih. Ya teman-teman ya di sini. Nah ini berarti serinya ini kan pertama kan UKE. 377 375 gitu. ini yang namanya angka apa namanya uh, angka uh, seri ganjil berarti 377 gitu jadi dilihat dulu uh, serinya ya teman-teman di sini angka serinya atau di bawah sini pun bisa ini silahkan dicari kalau dilihat dari angka seri yang ganjil itu itu dari angka 1 angka 3 Angka 5, angka 7, dan 9 tentunya ya teman-teman ya Kalau disini nanti serinya itu genap Angka genap, angka genap berarti seperti angka 2, angka 4, kemudian angka 6, kemudian yang genap angka 8 Berarti itu nggak bisa teman-teman ya Jadi semuanya dari angka-angka ini ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dari 6 seri atau 6 angka ini, dia harus ganjil semua angkanya Mulai dari depan sampai belakang ya Mari dari sini di enam angka ini dia harus ganjil semua kalau tidak ganjil dia tidak bisa digunakan teman-teman nggak bisa di gitu Nah jika teman-teman sudah memiliki uang e, seri atau uang seri seperti ini ya yang angka serinya di sini ganjil bukan genap ya ini udah jelas tadi mungkin teman-teman sudah -teman udah paham ya udah jelas Nah setelah itu e, Silahkan teman-teman ini Sediakan minyak Jafaran Merah nah, Jafaran Merah ya teman-teman ya Nah setelah ini Jafaran Merah Uang ini kita olesin Dengan minyak Jafaran Merah Seperti ini teman-teman ya kita oles Ini Oke teman-teman ya, teman -teman ya. Nah, Kita oles seperti ini teman-teman ya Bisa tiga kali Bisa empat kali Nah setelah itu digosok teman-teman Nah seperti ini ini nanti terasa ada ada terasa hangat ini memang otomatis kalau kita goza gini dia akan terasa hangat teman teman Nah, kemudian ini teman teman uang ini jangan terlalu banyak dikasih minyak ini ya jangan terlalu banyak dikasih minyak jawaran ini nanti kalau terlalu banyak ini teman teman gambar ini uang ini uang ini nanti bisa luntur bisa menjadi bisa luntur lah gambar ini gambar ini gambar uang ini ya ini kan warna warna hijau ini ya seperti ini ya uang ini nanti kalau terlalu banyak minyak javaronya ini nanti luntur bisa berwarna putih gitu gambarnya ini bisa luntur kalau terlalu banyak uh, minyak javaronya ya kemudian setelah ini teman-teman teman-teman mungkin bisa juga uh, menyediakan ikat pinggang ya ikat pinggang yang seperti ini ya ikat pinggang yang ada resletingnya di sini teman-teman ya nah, ada resletingnya di sini ya teman-teman ya kemudian mungkin ini kalau beli di pasaran atau di mana mungkin kalau saya dulu ini belinya tahun 2018 ya di tahun 2018 ini harganya 35 sekitar 35 kalau sekarang mungkin masih juga sekitar 35-an ya ada yang 75 kalau yang bagus ya sekitar harga 300 teman-teman ya ini beli aja yang murah teman-teman yang seperti ini yang harga e, 35 nah setelah itu teman-teman ini ya ini dalam ikat pinggangnya ini kita kasih minyak juga ya nah kita kasih minyak dinis sedikit tiga oles aja diikat pinggangnya ya dengan minyak jahwaran minyak merah tadi ya teman-teman ya kemudian ini uangnya uangnya ini kita uh, kita kita taruh di dalamnya gini teman-teman ya kita taruh di dalamnya di dalam ikat pinggang nah setelah ini kemudian kita tutup rel gini teman ya nah kita tutup kita letakkan sebentar ya teman nah, kita letakkan sebentar terus ini uh, saya jelaskan cara membuatnya bagaimana nah setelah teman-teman itu membuat seperti ini tapi ingat dulu teman-teman, ketika membuat ini eh, kerjakanlah dulu salatnya ya. Entah itu mulai. Paling bagus itu membuatnya di waktu salat asar. Nah, Dibuat seperti ini ya. Nah itu kalau untuk rapalannya, untuk amalannya ya teman-teman ya, itu silakan teman-teman itu setiap habis salat perdu itu membaca surat al-fatihah dan gitu. Setelah habis salat perdu itu membaca surat al-fatihah. Itu dengan cara hitungan ya teman-teman ya Itu setelah sholat subuh Itu membaca surat al-Fatihah itu 30 kali nah, Setelah sholat subuh ya Itu sebanyak 30 kali al-Fatihah Nah kemudian setelah sholat duhur Itu dibaca sebanyak 25 kali E25 eh, ya, kan 30, 30 E25 eh, ya. Kemudian habis sholat asar, habis sholat asar itu dibaca sebanyak 20 kali, ya teman-teman ya. Habis sholat apa namanya, habis sholat maghrib itu dibaca dibaca sebanyak 15 kali. Setelah sholat isak dibaca sebanyak 10 kali. Itu surat al-fatihah. Nah kita coba kita hitung Kita hitung dulu teman-teman ya di sini Kita lihat dulu bacaannya tadi Nah kita lihat Habis setelah sholat Subuh kan 30 Baca surat al-fatihahnya Nah kemudian habis sholat uh, Duhur 25 kali Ya teman-teman ya Kemudian habis Sholat apa nah, Habis sholat asar itu 20 kali ya teman teman ya habis sholat isya iku 15 kali habis sholat habis sholat maghrib ya habis sholat maghrib dia 15 kali habis sholat isya 10 kali habis sholat isya 10 kali ya teman teman nah kalau di total itu berarti satu hari kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali dengan cara dicicil tadi ya teman-teman ya habis sholat maksudnya gini ya habis sholat subuh membaca surat Al-Fatihah sebanyak 30 kali nah ini kan ini contoh ya ini itu kita anggap aja ini hari, sekarang ini sholat, sholat subuh ya setelah kita membaca surat Al-Fatihah Sebanyak berapa tadi 30 kali, kemudian kita tiupkan Tiupkan 3 kali Kemudian ditutup lagi kan gitu Ini dibuka Ya teman-teman Jadi ketika Atau bisa juga gini aja Kalau enggak apa nah, Kita gini Kita pegang Kita pegang gini ya Sambil kita baca alfa sebanyak 30 kali Setelah 30 kali kita tiup Itu aja Kemudian setelah sholat duhur setelah sholat dur kita membaca surat Al-Fatihah tadi Sebanyak 25 kali Kan gitu Setelah membaca 25 kali kita tiupkan Gitu ya Nah kemudian habis sholat dur berarti kan sholat asar Setelah sholat asar itu membaca surat Al-Fatihah Sebanyak 20 kali ya Setelah membaca 20 kali Kemudian kita tiupkan Nah gitu Nah setelah apa namanya setelah habis asar, berarti kan sholat maghrib tuh nah, bersolat habis sholat maghrib, kemudian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 15 kali. Setelah membaca 15 kali, kemudian kita tiupkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu habis sholat maghrib kan sholat isya Setelah sholat isya, kita banyak, kita baca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Kan itu setelah membaca 10 kali, kita tiupkan. Kan gitu. jadi ini ada beberapa bacaan teman-teman yang penting maksudnya gini membaca surat Al-Fatihah seperti hal biasanya aja teman-teman itu membaca surat Al-Fatihah ya contohnya ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yamidin iya kanabudu wa iya kanasta'in ihdina sirat al-mustaqim sirat al, al am amin gitu ya jadi ada bacaan yang harus diulang sebanyak tiga kali, yaitu: bacaan yang bacanya "wa iya kana stain, wa iya kana stain, wa iya kana stain, wa iya kana stain, wa iya kana stain" ya, dibaca sebanyak tujuh kali, kan gitu? Jadi, kan gini. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yang midin Iyakana budu Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in Wa iyakana sta'in sta Ihdina siratal musta'kim Siratal ladhina an'am ta'ala'ihim Khairul maghdub alaihim Allahim Amin Jadi bacanya Al-Fatihah seperti itu Dari bacaan Wa iyakana sta'in Itu diulang sebanyak Tujuh kali Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bacaan ini bacaan yang apa ya? Yang bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali ya. Ini dari versi Imam Al-Ghazali gitu. loh e, yang diajarkan dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu mengajarkan agar kita membaca surat Al-Fatihah sehari itu membaca sebanyak 100 kali surat al-Fatihah dengan cara dicicil gitu ya. Yaitu tadi habis salat subuh kita membaca surat al-Fatihah sebanyak 30 kali, setelah salat kita membaca surat al-Fatihah sebanyak 25 kali, setelah asar membaca surat al-Fatihah sebanyak 20 kali, setelah is magrib membaca surat al-Fatihah sebanyak 15 kali, setelah Isa membaca surat al-Fatihah sebanyak 10 kali gitu ya kan itu itu kalau dipakai untuk piranti ya kita di seperti itu kalau dari Imam al-Ghazali kan enggak ada itu piranti-piranti yang seperti ini gitu enggak dianjurkan ya enggak di maksudnya enggak ada apa namanya untuk membuat piranti atau jimat-jimat seperti ini ya kalau dari Imam al-Ghazali kalau dari Imam ghazali cuman bacaannya aja nah ini ini adalah yang dijasahkan oleh para ulama para Pak yai Pak Yayi dulu zaman-zaman <laughs> dulu ya gitu versi seperti ini ini jika di piranti ini kan piranti ini ini diberikan bagi orang yang e, tidak hafal dengan bacaan surat-surat al gitu. kemudian dibuatkan piranti ya, seperti ini tadi nah ini bagi teman-teman yang belum masuknya gini sebelum teman-teman itu berjualan buatlah piranti seperti ini terlebih dahulu baca surat al Al-Fatihah itu sebanyak 41 hari kan gitu ya setelah 41 hari barulah teman-teman membuka, mulai, mulai membuka usaha, mulai berjualan lah gitu ya, jangan maksudnya gini, teman-teman membuat seperti ini setelah teman-teman itu punya usaha, nah itu bisa juga, tapi alangkah, alangkah baiknya, alangkah bagusnya seperti itu, teman-teman bikin piranti dulu, baru membuka usahanya kan gitu, jadi ini penjelasan ya teman-teman ya, jadi kalau yang namanya rezeki Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur gitu ya Sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu Kemudian rezeki itu tidak akan e, kemana-mana kata orang bilang ya Rezeki itu tidak akan kemana-mana Tapi kita ini, kita ini juga harus kemana-mana gitu Entah itu jualan, entah itu bekerja kan gitu Kita harus kemana-mana, rezeki itu nggak akan kemana kan gitu Tapi kita ini harus kemana-mana Jualan lah, yang bekerja lah, yang apalah kan gitu Kemudian ada juga rezeki itu tidak akan salah alamat gitu ya. Tapi kita ini juga harus bikin alamat yang tepat agar rezeki itu sampai ke kita gitu. Harus kita ini harus bikin alamatnya. Rezeki tidak akan salah alamat kalau rezeki pun akan salah alamat kalau kita tidak punya alamatnya. Ya contohnya ya tadi kita usaha berjualan kan gitu. Terus e, baget, maksudnya berjualan terus usaha-usaha yang lain kan kan gitu. Kita harus punya alamatnya yaitu usaha tadi gitu ada juga yang bilang rezeki itu tidak akan tertukar benar tetapi kita juga harus ikhtiar gitu kalau kita nggak ada ikhtiar ya rezeki pasti akan tertukar gitu loh seharusnya masuk ke rekening saya kenapa kok tidak sampai rekeningnya sampai berhari-hari pun nggak nyangkut-nyangkut gitu. kan banyak terjadi yang seperti itu ya teman-teman ya jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman caranya seperti tadi nah, nanti ada Uh, deskripsi ya cara-cara uh, di, di, ya, di bawah video ini uh, ada cara-caranya nanti yang dijelaskan jadi teman-teman yang ingin uh, mendapatkan ijazah untuk membuat pelarisan usaha seperti ini ya silakan teman-teman uh, subscribe terlebih dahulu ya agar uh, ijazah-ijazah itu memang bisa bermanfaat gitu untuk bisa mengikuti atau uh, ijazah-ijazah yang disediakan di channel hobildu12 ini ya teman-teman ya Nah, itu jadi gini, teman-teman. Apa ya mau yang diomongin? Dan, ya? kalau kita ini, kita ya segala sesuatunya itu pastikan ada alatnya, ya, teman-teman. Ya, kalau alat untuk melancarkan rezeki, ya, itu tadi, ya, banyak jalannya gitu, banyak cara Allah memberikan rezeki untuk kita, kan, gitu ya. Kemudian. Kenapa bacaan surat al-fatihah itu kok harus sekian, harus 100 kali bacaan? Kalau lebih bagaimana gitu kan? Itu tidak gini teman-teman, itu kan kunci. Ya, teman-teman ya, kunci. Mungkin di sini sayangnya enggak ada kunci ya. Kunci ya, teman, kunci itu kan anggaplah ini gini teman-teman. Anggaplah gunting ini adalah kunci. Kunci biasakan kan ada geret, apa namanya itu geret-geretnya itu ya ada 1 2 3 4 5 kan gitu kunci itu seperti ada gunung-gunungan kecil itu teman-teman ya kalau kunci itu pasti kalau geretnya ini kita tambah ibaratnya ini kan contoh aja teman-teman ya kunci itu seperti kunci tuh kunci itu kan 12345 kan gitu kalau dari ujungnya gini kita tambahin satu kan gitu Ya pasti tidak akan bisa untuk membuka kan, gitu. Karena segala sesuatu itu ada kuncinya. Kalau suruh membaca surat al-fatihah 100 kali, ya dibaca silakan baca 100 kali, jangan diprotes. Kan gitu. jangan ditambahin, jangan dikurangin kan gitu. Kenapa harus 100 kali? Nah, silakan tanya ulama-ulama, silakan tanya guru-guru teman-teman semuanya. Silakan tanya Imam Ghazali kan gitu. Silakan tanya eh, Sayyidul Qadir Jaelani lah gitu ya. Kenapa kok bacanya 100 gitu. Kenapa harus membaca surat 100 kali surat al-fatihah 100 kali agar kita mudah nah silakan tanya sama Imam al-Ghazali Ya mungkin cukup di sini ya teman-teman video yang keempat ini ya tentang apa namanya Peranti pelarisan ya atau peranti usaha kan gitu Uh, saya Mbah Nur uh, Mohon maaf atas segala Kesalahan ya dan terima kasih atas Segala perhatiannya terima kasih juga Buat sahabat-sahabat teman-teman youtuber Dimana semuanya yang sudah menyaksikan uh, Video dari channel tuh ini oke okay, saya akhiri eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh